Cicik-cicik balik lagi bersama otong spinner ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor libur hari ini ya seluruh kita memutar 65.000 saja kita akan mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor libur hari ini kita main di bet 1200 double yang aktif kita langsung gas di 10 manual aja. Oh yang pertanyaan kita, kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs slot tergacor terupdate sambil menjaga dunia akhirat di sini WD berapa pun pasti diberlunas bosku dan cuma di sini satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis release 24 jam per menit per setik, naik turun sesuai dengan trap gamenya itu sendiri pastinya yo langsung gasil aja ke RTP 8000 untuk lengah karena saya sematkan di pin komen ya bosku intinya jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis release 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game yaitu sendiri pastinya jadi jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8.000 pastinya situs slot gacor tersolid santir jaga dunia ah ya bosku untuk link gacor yang saya sematkan di pin komen kita gaskan ke 20 turbo M -m -m -m. hari ini kita hampa modal tipis-tipis saja -tipis kita akan terbagi pola surga tajor hari ini khususnya pola surga tajor yang besar ini seluruh kita juga akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor olimpusari ini ya Slot. Oh ya teman-teman oh, ya, semua ya dibantu like, comment, subscribe nya. Saya share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi. pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor ini. Info slot gacor hari ini info slot hari ini, info slot gacor ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor Olympus hari ini apa slot gacor hari ini apa slot gacor hari ini ah gaskan aja ayo kasih yang mantap-mantap kasih yang guri-guri kasih yang bokok aduh belum ada yang connect lur hijau dulu boleh kuning kasih dong kuning kasih hmm, nanggu dulu mah hmm ayo kasih yang manis-manis main kali 10 konek yuk, biru jadiin dulu biru jadi merah boleh jadi merah boleh jadi, mantap main lah 9.000 rampel masih sisa 7 kali lagi ya ayo pendeng hmm. jadikan, hijau dulu boleh, biru kasih dong, biru kasih hmm, mandung Hijau kasih, hijau kasih. Hmm, nanggung juga, terus uh, Lumayan yuk, hijau kasih. Gendang turun boleh. Uh, gendang jadi lumayan yuk. petirnya mana, uch? anjir nggak dikasih petir, uch. Hijau jadi lama. Kuning boleh, ikut Turun kuning dong, nanggung itu kuning. Ini kasih anjir nggak mau. Lumayan enam ribu kali delapan belas, seratus delapan ya. Ayo, kasih gue dbdb mantap layang sus, jangan jangan kasih dbdb, kasih layang mantap mantap. aduh nanggung, tuh, hmm, hmm. cuma dikasih seratus lima puluh sembilan ribu ya sur, nanti nggak apa apa ya. kita langsung kasihkan di Hmm, naik bait aja ke 2400 ya slot, ingat ya masih aktif, ya, kita langsung gaskan 20 quick dulu supaya nih ijo konek ini dulu enaknya, ijo konek di rumah ini petirnya mana? petirnya dimana, petirnya dimana, bagus gak ada petirnya ya slot, anjir petirnya telat, uruh lima skater, semoga kita dikasih jb-jb mantap ini Dimas masker karo awalnya bagus tuh, akhirnya bagus, mantap nih merah jadiin dulu merah jadi mantap yuk ungu jadi ungu jadi ungu jadi. jadi gendang kasih dua lagi enak nih gendang kasih dua nih hmm. lumayan nih kuning ya petir lagi aduh kuning nanggung saya begitu sayang tapi lumayan kali enam di awal nih ini keadaan ada tanda JV, JV kita nih kayaknya hmm. kuning jadi biru jadi biru jadi ungu dong kasih ungu dulu hmm kurang satu ya, Lur. Tamblu udah 11 masih sisa banyak. Hijau enggak mau. Aduh oh, lumayan blue 24 itu lagi dong. Hadir petas sama Kalita. Ini lumayan. Oh, 300.000 lebih. tumbuh nih lewat skater kita dapat isi nih, Lur. Aduh, aduh aduh tu. hoki hoki kali ini, Lur. Hoki kali ini, yuk Lagi dong lagi dong kasih kasih yang manis-manis lagi us-mengar kaji oh, uu konek yungu kasih dong uu, kasih mantap nih hijau jadi gendang turunin bang gendang anjir lumayan daya sudah 7000 kali 22 terus kasih kita masuk gas kenwedekan saja ya suruh sepertinya udah pakai nah. lama-lama pakai pake kita langsung gasin WD kan saja setelah ini ya sur. Aduh, kita sudah dikasih profit-profit mantap gua apa dilanjut ya suruh karena kita pemain modal kecil, kita pemain bumbu profit jadi selalu utamakan WD di atas segalanya ya suruh lumayan yuk petir lagi jadi kasih last biru jadi ini, gendang jadi dong dua lagi mantap gendang jadi itu lagi dong petirnya lebih hmm. pasti lumayan 158 GBJP nih kita langsung gaskan gua burus saja, nih Last, anjir nggak dikasih lumayan ya soh naik 927 dulu kita kelarin spin ini langsung gaskan WD kan saja ya soh karena kesempatan WD sudah terbuka luas ya soh jadi buat teman-teman semua yuk dibantu like comment subscribe-nya share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi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 lumayan lumayan kita dikasih cdcp mata ah, cuh Ayo lagi satu lagi deh nanggung semua cuh udah kita langsung gaskan berikan saja ya yes. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment subscribe Seri-serikan teman-teman kalian juga karena cuma di sini kita selalu berbagi pola seluruh gacor hari ini ya seluruh bye-bye seluruh salam Jackpot.